Selamat siang sahabat channel dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali dalam satu channel Tondok Malawi Kali ini saya akan mempersembahkan satu lagu pujian Pop Toraja Oh bukan pujian uh, Ya anggap saja pujian Lagu Pop Toraja uh, Masih terbaru karena lengkap dengan Cakaran ayamnya Cakaran ayam Dan kali ini lagu ini Judulnya adalah "Tilang Lekok Nape Namu". Saya persembahkan kepada sahabat channel dimanapun Anda berada. Semoga lagu ini bisa menghibur bagi kita sekalian. Namun sebelumnya saya minta maaf. Suara saya tidak mendukung dalam menyanyikan lagu ini. Semoga kita bisa memetik makna isi dari lagu ini. Selamat menikmati. kesalahan Oh, go. Kau rendengku Selamat <coughs> selamat menyaksikan, <coughs> semoga lagu ini menghibur bagi kita sekalian. Mohon maaf, <coughs> kondisi saya tidak fit, jadi mohon maaf sekali atas suara yang tidak bagus. Terima kasih.